Oke okay, teman-teman, kali ini kita ada di Desa Nambo, kecamatan Majel Kabupaten Brebes, masih Jawa Tengah Dan kali ini kita akan coba uh, herping, cari ular, cari hewan, cari makanan teman-teman Dan saya tidak lupa ditemani sama teman saya, uh, Robby Purnama, dia miliki nama channel ya uh, Channelnya Robby Purnama, silahkan kalian cari, nanti uh, kalian subscribe, oke okay, yuk okay. lanjut Ini dia jalur yang kita akan lalui, kita turun dari pendungan uh, Lumayan licin ya, karena sehabis hujan Oke, okay. kita uh, coba cari ke daerah situ yang dimana disitu ada kebun Kita akan cari hewan, terima. selain hewan, kita juga akan cari makanan Lanjut Oke okay, teman-teman, di depan saya ada kebun bambu ya Kita akan coba uh, menelusuri area sini, yang dimana ketika malam hari Ular-ular uh, yang hidupnya nokturnal mereka akan mencari makan di malam hari, teman, teman Ini kesempatan kita kita akan coba menelusuri area sini, oke. Okay. Dan dikabarkan kata masyarakat sini suka ada ular beling, ular gibuk, atau ular tanah, teman-teman. Waktu tadi juga katanya ada ular sanca ya, oke, okay, kita akan coba cari. Lanjut temukan ikan lihat ikan sepat sepat air tawar Oke lihat Oke Oke lihat teman lumayan cukup keren banget lihat ini adalah sepat tawar yang dimana ini keren banget teman di bagian bawahnya lihat ada warna oranye dan di atasnya ini sirip-siripnya keren banget teman lihat lumayan ya, cukup besar banget ini kita tangkap, kita cari lagi siapa tahu kita dapat banyak, kita buat uh, makan teman-teman. Oke yuk, lanjut. Oke, teman-teman. Ini adalah kebun kacang ya. Kata Karobi, di sini ada ular kobra ya Karobi. Iya. Kita coba turun Menemukan blacky cod, keren banget. ya ini, lihat dia lagi proses kawin, teman. Keren banget ya, dia lagi tumpukan tuh. Lihat deketin ketimpek. Lihat. Oke, dan tujuan kita bukan cari blacky cod, kita tujuan kita cari hewan dan makanan, teman. Jadi yuk, lanjut. Mana <tuh> mana, Hari badai itu Ini hujan Berarti kudu ke way parai Nah, si itu kan nah. Oke, teman-teman. Tadi nenek itu ya, berani banget. Dia tadi apa, bi, namanya, Bi? Ngancok. Oh, iya dia teman-teman. Jadi artian itu mencari ikan dengan cara yang tadi ya, yang pakai jaring diangkat dan kasihan banget, dari tadi dapatnya sedikit ah, yaudah ya, kita doain semoga aja nggak ada apa-apa soalnya sendiri kita pun malam ini belum dapat hewan tadi cuma dapat black ya, cat doang ya kita nggak dapat yang lainnya, kita akan coba cari lagi teman-teman kita pindah lokasi, yuk lanjut oke teman kita sambil cari ya ular. dari tadi kita belum nemu sama sekali kita cari di balik-balik semak daun jati biasanya suka ada ular tanah atau ular gibu kemenemahan kita belum dapat juga ya walaupun kita cari-cari e, sampai sekarang ya karena sekarang itu udah malam atopik juga kelelahan kita hampir jalan itu lama banget kita muter-muter daerah sini itu belum ketemu waktu tadi katanya kan ada ula sanca ada ula tanah ada ula kobra tapi kita belum dapat sama sekali teman teman kita cari lagi kalau nggak e, kalau nggak nemu ya udah kita mau gimana lagi ya soalnya udah malam dan kita pun udah berjalan jauh tadi teman, -teman. di depan udah ketemu sama desa lagi kita akan coba cari ya Kalau kita jalur ke sini, ini cukup sulit banget, teman. Karena dimana? rimbun banget. Takutnya kameramen yang kena, teman. Oke. Okay. Kita lanjut ke atas. dan topik. Oke, teman. Di bawah saya ada sungai. Kita harus turun ke sini, teman. Aspek, ada detik. oke okay, lihat hati-hati soalnya ini habis hujan teman jadi uh, kondisi tanah itu berlumpur, jadi sangat licin banget teman hati-hati pi Walaupun kita udah cari kemana-mana ya Walaupun malam Biasanya kalau malam itu banyak sekali ular yang berkeliaran Karena kenapa? Karena banyak ular yang hidupnya di nocturnal teman-teman Atau di malam hari Kita cari ular Geling, ular kobra, ular tanah Itu belum ketemu sama sekali Padahal ini adalah area yang rimbun Mungkin karena kita kurang teliti untuk mencarinya Jadi kita tetap sabar untuk mencarinya teman-teman Oke lihat. luar biasa banget walaupun habis hujan tapi kondisi malam ini tuh cukup gerah karena e, ular itu kan e, darah dingin jadi mereka akan mencari suhu yang cukup hangat ya disinilah suhunya itu cukup hangat e, saya pun ini agak berkeringatan teman -teman. padahal ini habis hujan waktu tadi sore bumbunya masih kerasa kita tetap lanjut oke teman-teman hari ini kita udah berusaha kita udah cari-cari ya tadi sama Katopik, sama karobi dan karobinya itu pulang ada urusan teman, teman saya udah coba menelusuri area sini yang dimana dan katanya banyak hewan seperti ular yang berbisa antaranya yaitu ular tadi ular gipuk ular weling dan ular ogra nyatanya dan saya belum bisa jumpa sama sekali dan mungkin itu butuh proses teman, -teman. kalau tidak cari satu kali Dua kali itu belum cukup, nanti kita akan coba spoiler lagi Mohon maaf hari ini, karena Herbie itu gak selalu akan mendapatkan apa yang kita inginkan Oke, ikutin terus